Nengok anak orang tinggal anak gitu yeah, yeah. Nengok bini orang lupa bini gitu Itu salah Itu <tuk> <Masalah, aduh. tuk> salah itu Yang besar kalau itu lebih <tuk> kurang <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka Oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan cuy ya basuh tangan dan selalu jaga kesehatan pastinya cuy oke okay, kali ini kita akan mengabulkan lagi satu persatu requestan teman-teman ya uh, saya akan sampaikan sedikit cuy ya untuk uh, requestan yang paling banyak sebenarnya cuy ya untuk dia ya, Teman-teman kita tuh menyuruh saya untuk mereaksi film-film dari senario cuy Ada sketsa senario dan ada juga filmnya ya Yang movie-nya gitu ya Tapi nggak bisa Saya sudah coba untuk mereaksinya uh, minggu lalu cuy saya, saya sudah mereaksinya Tapi banyak audio yang kena copyright cuy jadi mohon maaf banget cuy ya Mohon maaf banget Bukan saya tak mau Bukan saya tak mau Saya harus pelajari juga Apa yang harus saya react gitu ya Kalau tak bisa ya Minta maaf gitu ya Karena Jangan sampai dengan saya react uh, Yang berbau hak cipta Channel saya jadi sasaran cuy Saya nggak bisa membuat konten lagi Kalau channel saya sudah uh, Apa namanya Kena teguran gitu ya Jadi saya mohon maaf banget ya Saya mohon maaf banget sekali lagi cuy Oke kali ini saya akan melanjutkan lagi requestan teman-teman kita cuy ya Yang mana di sini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya Untuk sementara ini saya belum beralih ke ustadz yang lain cuy Memang banyak yang request ustadz-ustadz uh, yang lain Tapi saya ingin uh, mendapatkan pengajaran yang benar-benar cepat saya tangkap gitu Cepat saya pahami gitu ya Yang mana judul videonya itu adalah um, ini ceramah Ustadz Syamsul Debat Perhimpunan Agung U Ini teman-teman langsung kasih ya filenya ini berbentuk video langsung yang dikasih sama saya cuy. Tapi saya nggak lihat ada di YouTube apa enggak gitu cuy. Pokoknya seperti ini judulnya di video cuy. Dan tanpa berlama-lama dan tanpa banyak cakap lagi, Jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu, peng. Oke, okay. perhimpunan agung. Dari gambar opoik ke kota, boleh baik nyamuk, kek-kek putih, dah lama kita tak jumpo. Yang kau, yang kui. Asyik. <laughs> Terus syukur Ush. mana tenda? Rame banget. Ini kaya acara penting ini cuy. Wakil Wakil Negeri Sembilan cukup bukan, ya. cukup Bila sobut tentang bersatu Masalah orang-orang kita Tak boleh masuk air sikit <laughs> Ada benda yang dia tak rapik Mulalah -mula dia seman Tahu seman <laughs> Mulalah -mula dia tak peranian Mulalah -mula dia nak keluar oh, Saya nak mitau, Seman yang apa? Yang keluar Yang ada ni kita balok lah elok yang ada boroh kita buat kata motivasian 9 boroh kita ni jago lelak boroh kan boroh kita ni ialah dia nak buat parti taboweh ke parti puyuk ke lantak dialah mekakkan mm -hmm. kembali sagan-sagan -sagan datang ni balik kita doakanlah yang terbaik yang ada kita jaga tapuk yang pertama tapuklah <laughs> kita di sudut ni Macam mana tak hilang sorok kawan saya puet ni menorang tapuk tidak. Iya, iya, iya. Kalau nak baca WhatsApp pergi keluar. Ya mm. dongan ni nak cakap ni. <tap> <tap> Ganas banget. Tunggu cuy, ini acara. Ini pe acara penting ini cuy ya. Karena ada beberapa bendera dari bendera dari negeri-negeri yang ada di Malaysia itu dipajang di sini cuy. Sebab orang oh, cinta macam-macam Dasar begitu macam-macam Dia whatsapp Lepas itu lalap Apa guno eh Tidur ya Tidur Saya ingat lagu warisan tu Tontonan nyanyi Jadikan wajib Kat sekolah balik Lagu Anak kecil main api Terbakar hatinya yang sepi gua bercampur kerengan bumi milik orang nenek moyang kaya banyak yang tahu ini pasti nih sering dengar waktu se se se eh, masih sekolah ya masa-masa oke okay. ini ini perdana menteri cuy ini semua orang-orang penting di sini ini Waktu masih zaman uh, Datuk ini, Tan Sri ini yang jadi menteri pada waktu itu, cuma. Sama kita cinta-l cinta-l nyapi arus zaman. Cukup. Hmm. Kita boleh nyanyi tawik kan kalau menyanyi kan buat album secara baru pun tak nak boleh. Itu salah Itu yang pertama. Yang kedua Wahai ahli amno yang dikasih sekalian termasuk yang di atas ni ni semua ahli ni jangan ngado. Sing rusting ini kita ni. sama cuma kita letakkan dia ketua untuk pimpin kita. Ya betul ya betul. Jadi kita sama-sama taulihkan baik-baik pedulikan apa orang nak kabar, pedulikan buhek benda baik. Dusbah bingkis 9 cita-cita kita, azam kita. Nak jadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu Sebab risau dengan generasi anak muda pada hari ini Ya, ya, ya Negeri Dan Sembilan apa -apa dengar sembilan. tu. <laughs> Orang lain tak ada lah Dan pasok buat begitu <laughs> Iya, kita risau hari ini Kita kata Negeri Islam Pertandingan melalak kemen banyak Menyanyi daripada baru menoteh Menoteh? Sampailah otai masih berdosa <laughs> Otai tak. masih berdosa. Semua orang murah dalam dunia. Yuran sebulan 20 ringgit Itu benda dah tak payah. Yeah, ya yeah. ya. Dia senang kan yeah. tuan-tuan nak tengok orang yang tak bayar duit yuran kat talikan ni. Merah sana jauh. <laughs> Itu tak bayar yuran. <laughs> <laughs> oh macam senya, ya, ya, tak jauh cendek. Senang-senang ni Yang Ya tak dia PTPTN tengok jauh PTPTN tu pun satu PTPTN? <laughs> ni dah sikit lagi apa itu PTPTN? rasa ini dia macam bincangan saya PTPTN PTPTN tu pun satu PTPTN? PT memang nak PT kemarah kerajaan kajam kerajaan niat tak apa-apa kutuan bayar balik patut free gas is wide tapi tanpa banyak tak boleh nak bagi semua tu sebab kita ada PTPTN tapi PTPTN bagi pinjam pakai oh kau melalak ke dataran mereka waktu kau dapat pek mungkin kau tak cakap <laughs> Kau dah licin talah kau maja lah, lepas tu kau marah. <laughs> itu pun baik lagi UMNO tu. Pergi jumpa, Berani banget dia. ya, padahal orang penting semua okay di sini. Siapa dapat pek first class degree, bagi jadi beasiswa. Apa ya, ni nak? Pagi lah belajar pun mau mokak buat apa. Ya, ya, <laughs> ya. Singgit mayak, itu pun pakcik tu lupa bahawa duit pun tak ada. Dia halau ke mesej tu lah. Ken? <laughs> <laughs> punya baik lah kan. Ya, saya cakap benar senang ada orang cakap apa alah kalau siapa merintah pun sama eh. mana sama cakap <laughs> tengok cerita Nustan tak baca. tu ayah sakit kan doktor tu datang rumah free tapi ubek kau nak beli sendiri, <laughs> yeah, yeah, yeah, sendiri polis ya. ubek, polis ke farmasi mengayu dari duit, tak ada, tak ada dia ambil ubek tu lari kau ajar ke polis mana sama ke Malaysia ni ada misi kau ajar pesakit tu bukan sebab apa, ubek tu tinggal eh. <laughs> ternyata obatnya tertinggal ya beda dari dia ya masjid banyak bangun, tapi aduh terzinggung gua <laughs> Tersinggung Tadi banget. sahabat saya sebut Sahabat saya sebut Pasal sedekah. Tadi yang melakuk sebut sedekah. Sedokah lah Ini hari Jumaat Datang pun Lalu tabung Lelaf <laughs> Pura-pura tidur, tidur, tidur, tidur. <laughs> Yang seorang dia, dia Lalu tabung Sonyum <laughs> Sonyum <laughs> tu Sedokah kepala pula itu. Kan? <laughs> tabung Tak boleh punya dua dan mohon hanya satu. Eh? Satu taat senyum. kepada Allah. Yang kedua, jauhkan perkara yang haram. Betul. Zina haram. Judi haram. Ara haram. Haram. haram. Sokoh dan susahnya. <laughs> <na>. Sungguh. So <laughs> Langsung senyum. Juga, <laughs> <laughs> tak, dia orang kita dipandai. Apa hukum jadi? Haram. Haram, haram. Haram, sinar, haram. Isyakah? Sebenarnya kita berjalan. Automatik jawapan. <laughs> <laughs> Itu real banget sih. Itu nyata sih Itu sebenarnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang beriman. Nabi beritahu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. In. Maintain Kau kawal apa nak kawal Kau kawal. Ni bukan Kau nak bodek ya, orang Saya cakap tu orang eh. ni Sebab saya tak tahan banget kalau buat bodek-bodek ni Tapi sini betul satu eh. Suatu so, penuh saya heran dengan PM ni Dengan presiden gitu <laughs> Orang balun dia macam-macam tu huh? Dia jam tu ya. <laughs> <laughs> <laughs> Anak Anak <laughs> Kalau kita gitu, tak tahulah pajak-pajak Kayak di ayo, roasting ayo, jawab, ya jawab, Pemerintah tak? di roasting gitu Tapi dia Alhamdulillah Tapi saya tak ada apa-apa Tetap puji itu lah Tapi <laughs> Kalau orang tanya saya tahu Saya jawab Bila orang tanya Harga barang sekarang mahal <laughs> Cuba ingat beli Zaman omak kita Makin masa bila omak kita cakap barang murah Tak <laughs> pernah <laughs> Pernah dengar tak Omak kita Alhamdulillah lah, Zaman kita ni murah Pernah dengar tak Gak pernah itu sebab bila ada orang masuk dalam Facebook bandingkan dengan Hari ni dengan Hargo Tahun 80 hari tu kerja bangang Kerja bangang Dulu pun mahal lah Tapi rezeki masing-masing ikhtiar ah, Betul sekali Ikhtiar Betul sekali Tolong lah Kita tolong rakyat Sebab hidup rakyat sekarang ni Ibarat sirih naik junjungan patah Polak, nah, polak, faham tidak <laughs> Saya tak faham tu Peribahasa Melayu tu Sirih naik sirih. dia ada beberapa peribahasa Melayu Sirih, sirih naik. berlipat dengan sendiri Maksudnya eh, kesenangan datang dengan mudah Sirih naik Junjungan naik untung dan bahagia Datang silih berganti Sirih naik junjungan patah bermaksud baru Nak senang sikit dah susah balik Wah. Susah balik dah susah balik Itulah yang berlaku pada masyarakat kita Kita terus bantu Bak kata kadang-kadang kita baru nak senang maka kalau Datuk Sri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Kusangkakan nanas atas permata rupanya durian tajam berduri. Kusangkakan panas sampai ke pucat rupanya hujan di tengah hari. Bawa ikan boy benda baik jaga amanah Allah Allah teberani banget teruskan tangkap pemberi rasuah jangan tangkap penerima rasuah sebab tak ada rasuah apa baik, itu Rasuah apa Bila ya? Bila kita teguhkan kemanan kita nah RM50. Jangan rasuah saya. 100 jangan cabar saya. 500 awak dah melampau. 2000. Kan? Awak ini dah mula menguji kesabaran saya. 1000 jangan cakap kuat-kuat. Jangan-jangan buang ni. Prinsip kemanan pertahankan kita. Prinsip integriti kita Kita jaga supaya kita kakak level relevan Dulu kini dan selama-lamanya. Keren keren keren <laughs> Jangan cakap Kita kata puteraskan parti Islam Subuh tak nak sampai <laughs> Imam pun tak pernah eh, tu kalau lelaki ingat tu Wajib jadi imam di rumah kawan seminggu sekali tu Haduh. Tak confident maghrib bawa suhu so. Tersinggul <laughs> Berucap kepada okay, PWCC, kong, kong, kong, kong, imam Zohor. Jadilah, kan? <laughs> Tapi maknanya kata kita kena campur. Kena campur masyarakat. Jumpo. Tiga benda Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat. Ya, yeah, nikmat. Apa macam mana no, kau guna nikmat kau dulu? Yang kedua Allah <laughs> Ta'ala akan tanya tentang amanah. Kau boleh jaga tak amanah kau. Dan yang ketiga ullah tak akan tanya tentang silaturahim. Silaturahim. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim. Ya, ya, ya. Dah macamanya asal, lah. lekor, apa bercakap itu cakap. Begaduh, ya. cukup-cukuplah. Biduk berlalu kiambang betawut. Ya, pantun lagi. Biduk pun tak tahu. Prawu lah, pereraul. dia lalu, jadi kiambang, kiambang pun tak tahu masalah tu Ah, Jadi kiamat tu bukanlah mahu tu dibeli balik sebab ada asas kita kita kena baik. Kalau tidak kerana apa, kalau tidak kerana harta kalau tidak kerana apapun satu perkara kerana agama kita kena bersatu. Nih, yeah. karena agama cie. Macam kita lah, nak semayang bi uduk kenapa lah tanya ok sami itu pula <laughs> <laughs> Betul taknya? ni betul tak? Oh biasa saya tengok pekan itu macam. <laughs> Tak, saya bagi analogi Ia. Islam kat negara kita ni hebat Orang semua cakap Malaysia bagus yeah. Poi Umrah kau, poi Haji Jumpa orang Arab tu, Malaysia bagus kau Sebab itu yang dia tahu sebut <laughs> Datang Malaysia dulu Saya ingat masa Cogom tu, tahun bila tak Tahun 88, mari lagi Allah masuk datang, dia kata terperanjat Dia masuk ke laik uh. Jannah, jannah. Dia nampak banyak pokok dalam kelik ini. Negara dia payah jumpa pokok. <laughs> Bawah pe masjid Syalam. Bau ngini. Macam mana nak ambil wuduk? Kepala paip tak ada. Apa kepala paip? Negara dia kepala paip banyak, air tak ada. Kepala paip apa sih? Nazir tu pun kebah, kau ke hulu tangan tu keluar lah air. Di hulu keluar air dah tak jadi mik sembahyang lekor, nak main air pula dah apa tu. <laughs> Malah main air Tak nak tunjuk kita itu ni agama Islam Bayangkan Satu-satunya negara dalam dunia Yang boleh baik walaupun pelbagai suku kaum Pelbagai agama Agama Islam hebat, indah, murninya Kalau kita tengok negara-negara Commonwealth uh -huh. Ikut peruntukan undang-undang tu Commonwealth? Negara, Pada yang tak faham lah Negara-negara Commonwealth -negara ni pernah dijajah oleh Britain British. Aduh, iya <laughs> yeah, benar ya um, <laughs> di jajahan British Saya ya. Pasal konsep kap tu ada racunnya memang. <laughs> hmm. Jadi dalam banyak-banyak dengan salah satu syarat nak merdeka dia kena terima setuju dengan Perlembagaan yang disediakan oleh pihak British. Dua tiga kali tokoh Dr. Rahman pergi jumpa bincang. Oh, okay. bila bincang-bincang bincang kita banyak kali runding akhirnya kita nak juga masukkan agama Islam agama rasmi persetuan tu. Bah, betul -betul. Sebab itulah beza Dengan negara kemampuan yang lain Negara kita ada peruntukan itu Sebab atas itulah kita jago Banyak-banyak oh, okay. pengajaran ada ini Ada pula je. orang kita tak sadar diri Nak pindah, nak buang, nak mansur Kan apa hal Tak sadar diri Kan, dia belajar Itulah jago dia Agama Islam, agama rasmi, persekutuan tetapi agama-agama lain Bebas untuk diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan Indahnya undang-undang kita sebenarnya Itu sebab eh, kita ada di situ pasaran undang Kita kena sokong Kena sokong dan kita juga kena siapkan diri kita bersedia Untuk melaksanakan undang-undang itu bersedia Sebab kita nak menjadi generasi yang bertakwa kita tengok Masjid Nabawi, kita tengok Masjid Kuba, Nabi jadikan sebagai asas untuk menyatu padukan rakyat. Maka itu sebab saya sebut pasal masjid. Jadikan masjid sampai kita berbaik dengan orang, bercampur dengan masyarakat. Betul, lah, betul master. sekali. Jumpa. Jangan jadi eksklusif lagi, inklusif. Biarlah kita bersatu, bahkan topo pepatah, seciap bak ayam, sedancing bak basi pantun lagi. Entah faham atau ya, salah. <laughs> <tu>. <laughs> apa penemuan ayang Maksudnya si. so bersatu padu dalam segala hal. Oh. Mak, sadan so cing, cing cing kan semua bunyi itu. Tak ada dia cing tu pak, bunyi ya. melainkan dia bodoh orang. Ha, kan? Ha. Seterusnya, antara sebab doa tidak dimakbulkan menurut Ibrahim ada Aidham ada sepuluh. Pertama dia kata dia takut ke ya Allah tapi tetap buat apa yang Allah larang. Okay. kedua dia kata dia sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi hmm. ketiga dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah usaha nak masuk syurga keempat dia tahu negara itu benar tapi tak pernah usaha mengelak daripada negara malahan cik <laughs> yang kelima dia tahu dia dapat nikmat <laughs> tapi tak pernah syukur yang keenam dia tahu syaitan itu musuh tapi tak pernah usaha perang musuh ketujuh dia tahu dia akan mati tapi tak nak bersedia untuk mati Kedelapan sebagi tujuh yang dulu Hmm? Yang tiga tu lupa. Baik <laughs> <Lagi -lagi> lah Lupa. <laughs> oh. Macam laju bawa power wei nak ingat. <laughs> Kasih. Kan? Betul? Nabi ajar kita orang amanah ingat tiga perkara. Nak selamat kita mati kita buang tiga perkara utama, hmm. buang tamak. Hmm. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Ya ya ya. Hahahaha <SILENCIO> maksud saya ada makanan keluar Ambil suar satu Gelis <SILENCIO> Jangan tamak ambil banyak Kalau nak kuang tak Bung -bung apa Faham? Pempunan marah betul tak cukup ni Ada seorang ustaz terjamah Ke kerempuan tak nak ke Payung emas dia tahu ni jawab tu Cukur pasal so, elok saja Tak berpayung lah, payung-payung lagi-lagi perempuan <laughs> <laughs> Saya ada cikamah K1 Felda, tak nak sobut lah kan Guru Mahaban bersaji Ini Mahaban bersaji ini pun satu, ini berat putri, puteri Masuklah Kau bagi wanita yang masuk so. Yang dah goyah-goyah Terutam <laughs> Nah, bukan wanita. Goy-goy yang tua lahir. kali ya. Yang tua-tua ya. Kalau putri semangatlah sikit. Marhaban ya marhaban. Kasidah ya kasidah. Marhaban semangat. Yang itu tua Marhaban ya marhaban. Jangankan oleh laki presiden pun lagi buat kemah. Saya ciamah masa tu saya cakap. Nak tunjuk orang perempuan dia punya marah. Orang perempuan, kalau boleh setuju, boleh izinkan suami dia kahwin lagi. Confirm syurga. Terus jawab, biar ni aku. Yang seorang tu lagi tahu. Cuba nak kawin dia potong. Lailah. Tak ada pek, sabar. Walaupun yang mahu sabar, riah binti sabar. laki yang seorang pilih nak potong tu. Lelaki tengah pakai motor, tolonglah. Malam tu tak lalap, tidur satu gigat tanya adulit malam gira -gira, lampir, Adalah, tu tidur uh. seorang nama tiga lapis padahal tu pertama jangan tamak sebab nabi bagi tahu orang yang tamak itu kusus janji kali Allah disampitkan lubang kubur dia itu sebab orang tu dulu-dulu sabun orang tamak selalu rugi bagai anjing dengan bayang-bayang bagai monyet mengalan lado itu ah, pantun lagi tu kalau masuk itu nya pantun atun monyet dulu yang nak makan lado tu aku nak itu aku nak itu ngalah panci dekat tapu le monyet itu tak boleh makan benda tu ngalah aku tak peduli aku tak peduli kan ha kamu apa kalau tak tahu tu dia pun tengok upin ipinlah babo-bobo. Jangan kita dengki, syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang yang tak ada apa-apa. Saya aja setiap kali yang saya jumpa orang saya akan beritahu. Orang kadang kita naik motor tat tat tat tat tat tat. Berenti kat traffic light Bang bang bini tapuk. Pemerintah ni. Pakai kereta bosah. Kita pakai kereta macam tu. Suami ni Yang ketua cawangan Namun Ketua Dengan penuh Dengan penuh Ketenangan Jangan risau Yang abang dah start Mengumpul dah yeah, yeah. Jangan beli hutang Tak baik hutang Cash dia yeah. jangan hutang Tapi kita boleh cash Ya ke abang dah berpenggit Abang kumpul Alhamdulillah Setakat malam tadi Dah ada limu ringgit dah Sebab <laughs> melihat Apa yang dia tak ada <laughs> Tapi yang dalam Ketua tukasan ni Ketua transkungsi Tetap Afrika Ini kat sini Iya Iya Iya Dia kata bos Dia kata bos Dia cakap Ya Toruk botol jam ini Kan bagus Kalau ada peg naik motor Macam dia Iya yeah, yeah, Kebalikan ya yeah. Itu sebab bahagia Ini bukan lihat Apa yang kita ada Betul tetapi sekali Tetapi sikap kita Terhadap apa yang kita ada Betul sekali Pengajaran Jangan banget. dengki Jangan dengki Aduh tak dapat fake dapat bini lawak Ya. Yeah. Tak dapat tapi dapat anak gamai. Betul. Ingat senang doh. <laughs> senang senang, senang doh. Kan balik tanya wanita tu. Yang gebebeh rebe tu tanya anak apa Berapa ramai. Ah anak cucunya jalan tu dia tu. Yang gemuk-gemuk ya, remi-remi nah, kawan tu tuak, sebab back bagi hen. La <laughs> ilaha illallah. Ilah, ilah, Baliklah bagi, dia otak suka mengengkeh nyinying masuk balik. nengok kan. Iyo ya, anak ramai balik rumah satu buah meja satu gek tiang Allah sentak kan? yang belum ada anak pun syukur boleh tengok ayam ya yeah. koeng anak ramai tak tengok ayam tu tak susah baru duduk tak konceh <laughs> syukur nena poe ngedak kita hisa nengok bini kan tu sarang nengok anak orang tinggal anak gitu yeah, yeah. nengok bini orang luka ke bini kita gitu, tak <laughs> masalah, aduh hmm. Yang masalah, aduh Lebih kurang ketemu Tengok anak orang Kita kangen dengan anak, -anak sendiri gitu Tapi tengok istri orang Ulang dulu juga Tukur dengan apa yang kita Kita risau nengok Kadang kadang tu masalah Dua-dua dah ni Nengok anak orang tinggal anak kita Ya teringat anak kita Nengok bini orang Lepor ke bini kita Masalah Masalah tu Yang besar balak tu Perluan tu terlangke, kau ni Sabar banyak-banyak Ah, Sebelum tu saya kena beritahu Saya dah kahwin tau Hmm Balans di dalam Melayu menyebut nasi baik. <laughs> baik tahu jan. Baik hujan, tak ada pendak, besambun alhamdulillah hujan Allah taala nak bagi saju. Yeah, yeah. Alhamdulillah selesai kenduri abah dengan anak-anak soranta. Jalan <laughs> <laughs> pergi umrah. Jangan salah sanggo. <laughs> Yang ketiga Perkuatan kita Biarlah melambangkan ketundukan Kepada yang bagi nikmat Dan yang keempat Memelihara nikmat supaya tidak ini tak masih tak. Panjang Pertama Nikmat Islam di negara kita Bolo, jago, elok-elok Jangan <coughs> rosakkan yeah, yeah. Jangan rosakkan kesihatan kita Jago sebab kita nak ponjol kuih ni PRU dah dokek okay. tu sebab jago kesihatan kita Sebab banyak benda nak ponjol <coughs> Orang luar tu tengah tunggu Ya, gaduh Okey, okey, okey Kau tunggu, kau tunggu, kau tunggu Dia tunggu masuk, nak masuk Jangan bagi chat. Tengok di China Di wilayah Xinjiang, China Orang Islam situ punya Ya, ya, kesiannya Kesian, kesian Islam, Islam yang ada di Sampaikan China tu. kat hari juga. Jumaat Ada askar berkawal depan masjid. Tiada solat Jumaat hari ini Wah Kalau berlawan nak ditembak Semalam kesian. rakyat padang tu Kita tu Tak ada macam tu Tak sampai tahap macam tu. Bulan posa diwajibkan oleh Islam. Bersyukur banget ya. Kalau tak tarik balik lesen. Kita tak macam tu. Tu sebab jago nikmat iman dan nikmat Islam dalam negara kita. Jago Betul, betul kepaduan. sekali. Jago nikmat keharmoni dalam Betul sekali. Uh, jadi jangan kita sombong-sombong kalau tak kerana rakyat belum tentu ada yang dia di atas ya ya ya kebalikannya juga jadi ya. yang atas jago lah elok elok kita percaya dengan kepimpinan yang ada jago elok elok tau ikan jago kita ni pandai-pandailah jago ya. kakek tangan awam tu dah ponit dah sampai 500, 500, 500 kakek contoh contoh dengan ini saya mengumumkan jemimumicin wah nampak maka penyoal awam oh, oh, oh, oh. kita berikan bonus Tiga bulan gaji yang akan dibayar dalam tempoh sepuluh tahun. Ha jadilah, jadilah. Tak ada makna ya, yang banget ya caranya niru. Persis kita ikut ya. Kita ikut. Yang penting bagi yang terbaik untuk rakyat. <laughs> jangan kita sombong. Iya, yeah, yeah, yeah. iya, iya. Ego magnesium paling sombong. Sampo Allah Taala bagi bala kat okay, dia. Firaun, Firaun. Fir fir ya, yeah, benar. Sebab dia tak nak sakit. Dia tak nak sakit jantung, tak nak sakit bawa pinggang, zika, cikgu-kunyah, aduh. <laughs> cikgu apa? Cikgu-kunyah apa? Dia akhirnya dia sebabkan sombong, dia tanggalam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang kedua yang sombong, korun. Korun. Korun sombong sebab kekayaan dia punya kaya korun. Sampaikan gudang-gudang harta tu ada kunci-kunci itu -kunci dibuat kepada orang Kuncinya saja memerlukan 70 ekor untuk bawah. Jadi so, kita nak kat, kalau kalau setakat Donald Trump tu tak dapat, Akhirnya karun korun tenggelamkan di dalam dasar bumi Bersama dengan hantar di tanah Arab Itu yang heran tu Orang-orang bertanggungjawab mencari harta korun dari Kelumpur Tak kok bingai kan? Bingai Tanam tempat lain, cari tempat lain Mana ini, Bo? Boleh ganti beg konosensio yang ditukar tu jadi MSIngres Air Flores lah, dia tukar Ada dongah cakap dia Buat-buat sesio jangan buat Tiup lilin jangan buat lagi tak? Nak potong kek, potong kek Ya ya Kek hamna yang dililit Kenapa dia dililit? Kadang dia lagi pandai daripada kada Cina Bapa? Bapa umur tu? 70 Bapa batang lilin? 70 batang <laughs> oh, <laughs> tu? Hahaha orang tu tiup, langsung mati Banyak lilin mati. tiup Hahaha Buat nak jangan buat ni Nak kau apa? Makan batang lilin tu? Hei? Eh. <laughs>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 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tak layak kita ambil puji-puji Kita berada dalam dewa ni pun dengan izin Allah. Ya, ya, ya. Yang kedua bantu membantu satu dengan yang lain. Yang atas bantu bahagian-bahagian, bahagian, -bahagian. bahagian ya. bantu cawangan-cawangan, Cawan balas balik dengan bantu orang atas dengan menyampaikan asas-asas dengan baik. Yang ketiga cakna dan mengambil berat. Cakna atau ambil tahu dan juga ambil berat pemasaran rakyat yang atas mahu pun yang bawah yang bawah buat kerja sampaikan masalah rakyat kepada yang atas yang atas cubalah cari formula dan ramuan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat kalau nampak dalam whatsapp jangan forward jangan mencari saham dosor akhirat baca ni, ui forward ni, kau tengok ni <Sanian> di whatsapp banyak kan kena gitu je rasa tak tu, you ke tidak Adam, bila disampai-sampaikan kadang-kadang jadi lain Orang yeah, yeah, yeah. yang pertama kata Ali pergi ke sekolah Meniliki basikal Tiba-tiba Ternampak mayat Di tepi jalan yeah. Sampai waktu 10 Ali <laughs> terdampak mayat mengayuh basikal Di sekolah. Kan <laughs> <laughs> lain Citoru <laughs> Jadi, Kan dan sudah tersembar ya itu, Ada yang tidur lah Alhamdulillah <laughs> Sejarah kraw Saya paling ramai Dengan saya <laughs> sejarah Saya pernah camah lagi nama orang Gajak banget kata. orang ini sih dala enam orang yang dua orang tu dah-dah bilah air dah-dah bilah. Iya, iya. Tak pancing kau jangan tengok ompet. Eh, yang ompet tu, yang dompet buat orang tu tidur, saya tidur, tidur tidur. Tinggal dua. Yang dua tu tengok saya je ni. Bila Nabi macam saya pun cakap ngan fungsi bagus waktu tu, orang sudah terus saya tuan. <laughs> yang orang tu pokak. <laughs> <laughs> kalau seorang pun dengan jamah. <laughs> Tapi kalau jenisnya kalau tak bagak betul. Berenang-renang di Tasik Cini Sambil menangkap simpan sepat Ternyata pegang Alhamdulillah sungguh hebat orang di sini. Belum minta air dah dapat uh, Bismillah <tuk> Udah ya Oke okay. Oke okay, cuy Aduh sungguh Ini hari apa sih sekarang Oh hari Kamis cuy Aduh saya mendapatkan banyak banget pengajaran coy ya, pengajaran selama saya mereaksi video-video dari Ustaz Syamsul Lebat cuy Dan selain saya mendapat pengajaran, pastinya saya selalu mendapatkan hiburan juga gitu ya. Malah hiburannya itu lebih aduh, lebih power banget gitu ya. Di sini saya puas banget karena durasinya panjang juga coy ya. Durasinya panjang dan moga aja ya bisa dipublikasikan ini coy. Takutnya ini kena copyright gitu ya. Tapi kalau bukan dari TV bisa gitulah. Nanti saya edit juga ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman saya yang ada di Malaysia yang mengirimkan saya ini. Kayaknya video ini sebenarnya durasinya 1 jam cuy. Karena di sini dia edit, dia potong-potong yang benar-benar penting. Ada pengajaran dengan komedinya, makanya dikirimkan kepada saya gitu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak dan... Uh, saya berharap banget semoga video ini bisa menghibur korang Bisa memberikan korang juga sedikit uh, pengajaran gitu ya Saya itu sangat bersyukur banget Saya gelak, korang juga gelak Saya sangat bersyukur cuy Karena membuat orang tertawa atau tersenyum itu adalah suatu ibadah gitu ya Suatu amal juga buat saya cuy ya Terima kasih banyak dan mungkin itu aja cuy kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next dan thank you next Bye